jadi sobat untuk sampai ke makam tuada deli kita membutuhkan tenaga ya bukan hanya sekedar keinginan tapi harus memiliki dekat dan tenaga karena menuju ke makam tua deli ini memiliki uh, tantangan tersendiri itu kita harus melewati jalan setapak dan juga kita harus melewati sungai jadi bila kita kesini kita harus melihat kondisi cuacanya juga karena kalau sedang mendung atau sedang hujan itu sangat berbahaya dikenakan Uh, akan adanya nanti banjir, ayo guys, jadi sobat uh, saya sedang menuju ke makam tua. Ada daily, jadi uh, akses jalan menuju makam tua. Dari ini sangat sulit untuk jangkau. Jadi uh, tadi saya melewati eh, sungai di sini. Jadi kita harus hati-hati, kita harus cepat karena kebetulan cuaca sepertinya kurang mendukung. Ayo guys, ikut saya. Halo sobat, kali ini saya sedang berada di makam Tua Dadeli yang ada di desa Ono Wainbo Seperti yang kita lihat ini adalah makam yang sangat bersejarah di mana ini adalah makam atau makam nenek moyang kita Tua Dadeli. Sobat, uh, makam Tua Dadeli memiliki uh, panjang sepanjang 5 meter dan lebarnya 2 meter. Dan begitu juga dengan makam istrinya dengan panjang 4 meter dan lebar 2 meter. Kita bisa melihatnya langsung di sini, guys. Sobat, seperti yang kita lihat, inilah penampakan makam uh, Tua Dadayani beserta istrinya. Dan kondisinya sekarang ini sangat memprihatinkan. Inilah makam Tua Dadayani. Demikian saja perjalanan kami hari ini. Terima kasih telah mengikuti kami. Akhirnya, saya sudah operasi dan Firman GEA mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.